Assalamualaikum sahabat teman kita silaturahmi lagi ke tempat eh, saudara istri ke rumah bapak kamil atau enggak kita mau lihat-lihat perkebunan cabai guys inilah perkebunan cabai tempat keluarga istri ini guys cabainya guys cabai sekarang lumayan mahal guys lumayan menguntungkan. Ini guys, perkebunan ini di dekat perumahan guys. Ayo kita selusuri terus kebunan ini sampai ke dekat rumah sana guys. Guys, perbulannya cukup lumayan luas, guys. Ini apa, Guys? Ini tanaman apa, ya? War. Ini apa, nih? Bacang. Hah? Siapa namanya? ong kacang. Oh, itu guys, itu kayak kacang. Ya, guys. Uh, pergi cabe di pinggir kota guys di mendalo oke nah, guys cabenya guys banyak guys sebanyak yang belum dipanen kalau untuk sekarang guys cabai lumayan mahna guys dengan Rp100.000 per kilo. Jadi kalau kita menjabi di bulan-bulan ini lumayan menguntungkan guys. Perkebunan cabe di pinggir kota di Kabupaten Muara Jambi di Mendaro. Ini kacang guys. Sudah lama guys kita tidak seturahmi ke sini. Sudah hampir Empat bulanan dari kita seturahmi ke tempat tempatnya keluarga istri. stay guys